Welcome back to my channel uh, Hari ini kita akan membahas tentang tingkat kesadaran manusia buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya aku Trisna nih, di channelku ini sering membahas tentang self development uh, manifestation, law of attraction law of polarity, law of assumption dan masih banyak hal lainnya oke okay, let's get started oke okay guys, jadi kan aku sering ya bikin video di tiktok, instagram tentang tingkat kesadaran 3D, ya kan atau 3D consciousness uh, itu maksudnya gimana? karena aku belum pernah membahasnya jadi level tingkat kesadaran manusia itu memiliki skor yang paling bawah itu ada di angka 20 yang paling tinggi itu ada di angka 1000. Nah, menurut buku uh, David R Hawkins, ini yang lagi aku baca saat ini yang judulnya Transcending, benar gak nih? Transcending the Levels of Consciousness. Nah, di sini tuh dibahas ya bagaimana ketika seseorang upgrade dari tingkat kesadaran 3D yang paling bawah itu naik menjadi 4D, 5D dan Enlightenment paling atas Nah orang-orang yang sedang upgrade Atau meninggalkan fase lama Dan naik ke tingkat kesadaran 4D, 5D uh, Mereka akan mengalami yang namanya The dark night of the soul Apa itu? Bisa disebut juga dengan spiritual awakening Atau kalau orang Awam pada umumnya, nih, ya, kalau kamu ke dokter, ke psikolog, ke psikiater, pasti disebutnya kamu lagi depresi. Tapi, kalau secara spiritual, kita menyebutnya dengan spiritual awakening. Nah, gak semua orang yang mengalami depresi, banyak masalah itu sedang spiritual awakening. Nah, jadi gimana sih ciri-cirinya? Orang yang sedang mengalami spiritual awakening adalah ketika kamu mengalami yang namanya spiritual progress. Nah, di sini dibilang, ya, nih, aku tandain. Jadi, di sini dibilang spiritual progress untuk kamu perjalanan, upgrade, menjadi... Di higher self, ciri-cirinya adalah ketika kamu memiliki banyak masalah bertubi-tubi di semua fase kehidupan seperti relationship keuangan, pekerjaan, kesehatan mungkin, keluarga, pertemanan dan semuanya dan kamu ngerasa dunia ini udah gelap banget, tapi di lain sisi meskipun kamu lagi depresi dan banyak masalah, banyak cobaan, kamu juga ada keinginan untuk memperbaiki diri Uh, belajar self-development, baca-baca buku, nonton video Youtube-nya orang-orang yang bermanfaat gitu ya Bukan nontonin videonya orang gosip gitu, bukan Ciri spiritual awakening juga bukan hanya kamu ingin memperbaiki diri, belajar hal baru Tapi juga tiba-tiba banyak video-video yang relate sama kamu Bukan hanya video, tapi ketika kamu pergi keluar Kamu ngelihat ada poster di pinggir jalan kayak tulisan You will be fine Atau kamu lagi pergi ke mall, tiba-tiba ada kayak tulisan atau iklan, nongol, bilang Kalau kamu akan baik-baik aja Nah salah satunya juga mungkin uh, Video Youtubeku muncul di beranda kalian Kamu nonton, kamu cocok Ketarik energinya dan kamu tertarik untuk belajar, itu juga udah bagian dari pertanda. Oke okay, teman-teman, kita bisa ngelihat ya, ada tingkat kesadaran manusia atau map of consciousness nah yang paling bawah itu kalian bisa lihat yang warna merah, ada di skor angka 20, yaitu miserable atau shame, itu maksudnya apa? Ketika seseorang ini lagi meratapi nasib banget merasa bersalah, merasa malu, merasa bodoh uh, pokoknya yang menyalah-nyalahkan keadaan gitu Nah, itu ada di tingkat kesadaran paling bawah banget. Jadi buat orang-orang yang masih ada di tingkat kesadaran paling rendah itu, orang-orang yang suka uh, menyalahkan keadaan blame tuh ya, ada blame, terus ada hopeless, enggak punya harapan hidup gitu ya. Regret, meratapi nasib, menyesal dengan masa lalu Menyesal atas apapun yang sudah terjadi Apati, itu kayak nggak punya rasa empati dengan orang lain Jadi kayak egois banget gitu Guilt, merasa bersalah dengan dirinya sendiri Dia belum bisa memaafkan dirinya sendiri gitu That's why aku sering bilang sama kalian Kalau mau praktek law of attraction berhasil Manifest dan doa-doa kamu terwujud gitu ya Lebih cepet tembus ke langit Itu bersihin inner work dulu, kenapa? karena ini ada kaitannya dengan map of consciousness karena gini teman-teman, kalau kamu terus-terusan ada di tingkat kesadaran paling bawah 3D, uh, agak susah untuk kamu praktek law of attraction manifest sesuatu ya, nah di atasnya lagi kamu bisa lihat dari skor 100 sampai uh, 150 itu ada anxiety rasa cemas berlebih ada hate, kebencian dengan orang lain nah orang-orang yang masih ada di tingkat kesadaran 3D atau 3D consciousness mereka benci dengan orang sukses, mereka benci dengan orang yang happy di sosmed mereka benci iri dengki nah itu jadi buat teman temen di rumah atau kamu punya rekan kerja saudara tetangga sahabat bahkan yang iri dengki ngelihat kamu posting lagi liburan lagi makan di restoran lagi posting tentang keberhasilan prestasi dan mereka kayak nyinyir gitu ya Tanda bahwa mereka masih ada di tingkat kesadaran 3D Nah kalau kasusnya di aku sering teman-teman menemukan konten kreator lain yang topiknya sama kayak aku Dan mereka berusaha keras untuk menjatuhkan aku dengan cara fitnah, black campaign, komen-komen dengan akun fake Aku dikata-katain, dibilang bullshit, dibilang bohongan Bahkan ada lo fake account dan aku disumpahin hamil duluan sama mereka Gila ya orang tuh sejahat itu kalau tingkat kesadarannya masih ada di 3D consciousness di bawah Nah uh, di angka 100-150 teman-teman itu ada juga ketakutan That's why orang-orang yang masih ada di tingkat kesadaran low atau 3D consciousness Mereka takut benci ngeliat orangnya lebih sukses dari mereka, jadi masih ada perasaan kompetisi ngerti nggak sih? misalnya kamu bekerja di suatu kantor punya rekan kerja model gini tandanya dia masih ada di 3D consciousness, nah ini balik lagi aku sering menemukan ada youtuber atau content creator lain yang ketika aku posting tentang keberhasilan atau prestasi dan mereka kayak nggak terima gitu loh kayak hate, benci, nah tandanya itulah, makanya aku bilang sama kalian teman temen ya, kalau kamu ingin menginspirasi orang, mengajarkan loa pastikan kamu juga sudah selesai dengan dirimu sendiri, udah healing, udah memperbaiki diri, udah ada di tingkat kesadaran 4D, 5D, dan enlightenment gak bisa kalau kamu masih ada di 3D consciousness dan kamu ngajarin orang loa kamu masih ada perasaan iri dengki, kebencian, meresah dengan masa lalu that's not how it works, kamu belum bisa ngajarin orang lanjut teman-teman, nah di angka 200 itu dia udah praktek afirmasi, kalian bisa lihat, udah mulai menginspirasi orang Empowerment, nah sampai naik lagi Dia udah netral Nah ini tingkat kesadaran manusia yang netral ya Ada di angka 250 Itu dia udah mulai percaya Dengan manusia, udah mulai percaya Dengan dirinya sendiri, udah mulai Release, melepaskan masa lalu Melepaskan orang-orang yang pernah menyakiti dia Dan kalian bisa lihat naik lagi Ada di angka 310 350, itu udah mulai Forgiveness, optimis Dia udah mulai hopeful punya apa bahasa Indonesianya ya punya harapan untuk masa depan dia gitu loh dia udah enggak meratapi nasib lagi di sini dia udah menerima nih angka 350 oke okay, menerima dengan masalah yang pernah terjadi dia sudah memaafkan dia sudah rilis dilepas ke langit dan dia udah siap dengan masa depan Dia punya harapan, dia udah tahu goals Impian, cita-cita yang dia mau wujudkan That's why, buat teman-teman yang pernah ikutan seminarku Aku udah sering bahas ya Benerin dulu inner work Baru kamu praktek manifest Karena banyak orang di luar sana yang praktek loa Manifest tuh gak berhasil gitu loh Banyak orang juga yang sudah beribadah siang malam Tapi doa-doanya gak dikabulkan dan hidup dia masih susah terus Masih sial, masih uh, gak punya duit gitu Masih susah banget cari kerja Kenapa? Karena mereka masih ada di tingkat kesadaran paling bawah itu ngaruh loh teman-teman. Oke okay, lanjut kita ada di setelah forgiveness memaafkan ya sudah harmoni dengan dirimu sendiri sudah optimis langsung ke angka 400 tingkat kesadaran mengerti meaningful kamu udah mengerti bahwa hidup ini tuh sangat bermakna kamu udah mulai bijak mengambil keputusan kamu udah tahu kalau ini nggak bagus. Oke okay, aku mau yang ini gitu naik lagi ke angka 500 itu ada love. Cinta, kamu mulai sayang dengan orang-orang siapapun itu. Meskipun si orang-orang ini menyakiti kamu, ngata-ngatain kamu haters, atau kamu punya rekan kerja yang kayak toxic gitu ya. Kamu malah mendoakan mereka lanjut ke angka 540 Oke, itu ada di energi joy, kesenangan, happy dengan hidupmu. Kamu udah enggak lagi galau-galau kalaupun ada masalah ya, udah nangis saat itu. Bangkit lagi, happy lagi, kayak gitu, kamu udah ada di angka uh, 540 ya, komplit kamu udah merasa, oke okay, aku happy dengan hidupku Lanjut naik ke angka 600 yaitu damai, peace, perfect, ini hidupku udah sempurna banget, udah ngerasa damai mungkin udah gak ada lagi hutang, udah financial Independen, udah berdamai dengan masa lalu, udah berdamai dengan diri sendiri. Oke, okay? naik lagi ada di angka, 700 dan 1000 namanya enlightenment. Oke, okay? ketika kamu sudah pure consciousness, maksudnya apa? Pure consciousness, orang-orang yang benar-benar sudah spiritual. Uh, orang yang benar-benar sudah spiritual itu bukan hanya praktek scripting atau meditasi, tapi ketika kamu benar-benar bisa pure consciousness. Atau enjoy present moment, atau kalau kata orang-orang biasa tuh bilangnya, "Kamu aware ke momen saat ini?" Oke, contoh temanku di Bali, dia sedang memperbaiki diri, belajar spiritual, belajar self development, ya kan? Nah, dia ada di momen. Ketika waktu itu lagi mabok, ceritanya kalian tahu ya, kalau misalnya orang lagi mabok itu kan begini-begini ya, maksudnya nggak bisa fokus, nggak bisa ngeliat dengan detail clear. Jadi pandangannya itu kabur kan? Nah, pada saat itu, ketika dia lagi mabok, dia harus pulang ke rumah naik motor sendirian. Nah, tapi karena dia udah memperbaiki diri dan dia juga banyak mempelajari ilmu-ilmu seperti ini, teman-teman, kamu tahu apa yang terjadi? Dia benar-benar aware ke momen saat ini. Dan dia tahu kalau dia tuh powerful, dia tahu kalau dia tuh bisa mengontrol otak kita ini untuk nggak kemana-mana. Dan dia bisa right now gitu loh. Dia akhirnya bisa nyetir motor pulang ke rumah dengan kondisi mabok banget. Dan dia bisa aware, dia bisa fokus, dia bisa ngatur otaknya untuk fokus ke pure consciousness nih ya. Oke, sampai rumah dia masih bisa loh pakai skincare. Nah untuk di gambar yang ini teman-teman kalian bisa lihat ya Ada diskor skor angka 20 sampai sekitar 150 dan 175 nih Orang-orang yang punya sifat seperti ini mereka masih ada di tingkat kesadaran tiga dimensi atau 3D consciousness Orang-orang ah, yang masih ada di 3D consciousness mereka merasa hidupnya tuh seperti hell, seperti neraka Dan mereka biasanya orang-orang yang victim atau abuser maksudnya apa? Orang-orang korban, korban dari orang lain gitu ya Atau abuser, orang-orang yang abuse, bahasa Indonesia nya apa sih uh, Ngebully orang lain, yang jahat, yang menjatuhkan orang lain, nah itu Oke, okay, kalau di tingkat kesadaran 4D kalian bisa lihat dari angka 200 sampai 400 ya inner light, cahaya dari dalam. Jadi udah enggak ada lagi tuh sifat toksik, udah netral ya. Nah, di sini mereka dikatakan self empowerment, mereka bisa memotivasi teman-temannya gitu. Naik lagi, kamu bisa lihat ada di tingkat kesadaran 5D atau 5D consciousness sampai naik lagi kamu udah ada di enlightenment orang-orang yang udah ada di tingkat kesadaran 5D sampai Uh, enlightenment, pokoknya yang paling atas ini ya kamu bisa lihat, ada di nomor seribu, full consciousness enjoy present moment saat ini yang kamu punya, kamu bersyukur ke hal-hal kecil, kamu merasa berterima kasih untuk hal-hal baik dan hal-hal buruk, kamu menikmati hidupmu saat ini meskipun kamu lagi ada di kantor yang nyebelin lagi ada di pekerjaan yang toksi, kamu tetap enjoy momen saat ini inner love, udah merasa berkecukupan merasa cinta dengan hidupnya mereka udah gak ada lagi iri dengki dengan manusia lain Mereka saling support Nah ini ada di tingkat paradise, heaven Hidup mereka udah seperti surga Udah kayak happy gitu loh Udah damai, ketika kamu udah ada di tingkat kesadaran atas dan kamu ketemu dengan orang-orang yang masih ada di tingkat kesadaran 3D uh, siapapun itu, rekan kerja sahabat, pacar, keluarga tetangga, kamu akan ngerasa capek setelah ngobrol sama mereka karena energi kamu kekuras gitu ya nah itulah pentingnya teman-teman kamu harus tinggalin teman-teman yang toksik, yang suka ngomongin orang, yang suka ngeluh yang suka galau terus setiap ketemu tuh meratapi nasib Uh, capek, nggak ada motivasi, nggak ada harapan hidup bukan kita jahat bukan tapi demi keberlangsungan hidup kamu karena lima orang terdekat di dalam hidupmu itu menentukan masa depan kamu aku pernah bilang kalau kamu nggak usah capek-capek Ninggalin temen toksik ini Karena ketika kamu sudah memperbaiki diri Kamu akan attract teman-teman yang frekuensinya Sama dengan kamu Let's say, kamu sekarang udah ada di tingkat kesadaran 4D atau 5D Oke, okay? atau kamu mungkin udah ada di enlightenment uh, Di skor yang angka seribu tadi tuh Kamu akan Menarik pertemanan Orang-orang yang energi dan frekuensinya itu sama dengan kamu yang juga sama-sama memotivasi, yang sama-sama menginspirasi Jadi ketika kamu nongkrong sama mereka, udah gak ada lagi iri-dengki ngomongin temen, terus mereka iri sama keberhasilan kamu, udah gak ada kayak gitu Justru ketika kamu lagi nongkrong, yang diomongin tuh, oh yang ini lagi bangun rumah, yang ini lagi memulai bisnis skincare, yang ini lagi baru buka toko di Bali, aku ngapain ya? Nah ketika kamu juga lagi galau atau ada yang galau, kalian bukannya malah ninggalin, ngomongin, no Tapi kalian saling support, saling membangun dan ayo bangkit kayak gitu Nah kalau teman-teman kamu saat ini masih banyak yang toxic, yang negatif, masih banyak yang ada di tingkat kesadaran 3D Coba deh, lihat diri kamu, apakah kamu juga masih jadi orang yang seperti itu Karena kalau kata law of attraction, you attract what you are kamu menarik orang-orang yang frekuensinya sama dengan kamu Kalau kamu mau dapat teman-teman yang bagus, positif Kamu juga harus benerin diri kamu dulu Pernah terjadi sama aku teman-teman zaman dulu masih low Masih ada di tingkat kesadaran 3D Masih suka ngeluh, galau ya kan teman temanku juga model kayak gitu Kalau nongkrong yang diomongin ya galau soal cowok Galau soal kerjaan, ngomongin teman sendiri Kayak udah gak punya harapan soal masa depan sampai akhirnya aku mikir kok teman-temanku kayak gini ya dan kalian tahu loh ini works like magic coba deh ada yang udah pernah ngerasain kayak gini gak ketika kamu udah ada di atas teman-teman kamu yang toksik mental dengan sendirinya dan kamu ngerasa nggak punya temen tapi pada akhirnya kamu akan attract teman-teman yang lebih bagus berkualitas dan high value itulah pentingnya kenapa uh, kamu harus Kombinasi antara ilmu agama, self-development, dan juga lawa Karena law of attraction ini sama sekali bukan sesat ya Banyak netizen yang masih ada di 3D consciousness bilang Loa itu sesat. Padahal, sebenarnya dengan kamu belajar Loa, kamu jadi memperbaiki inner work dari dalam dan sifat-sifat toksik udah nggak ada lagi. Oh ya by the way, buat teman-teman yang nggak bisa datang ke acara Gathering di Jakarta bulan depan, tapi pendaftaran belum dibuka ya, jadi tungguin. Ah, buat kalian di luar kota yang nggak bisa datang, yuk kita ikutan yang online. Pendaftarannya udah dibuka di bawah, bisa klik. Link yang ada di bawah. Sampai jumpa di kelas online, dan buat teman-teman Jabodetabek, ditunggu ya pendaftarannya. Oke, okay, see you.